Ahlan tuhudi, inspirasi emas santri muda bangsa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmudhu wa nasta'inuhu, wa nastaghfiru wa nagudu billahi min shuurri anfusina wa syyaati amalina. Miihdihi Allah, فلا مضلله, وَمَن يُضِلْهُ فَلَهَا دِيَالَهُ. Aşşhadu anla illa inna Allahu waḥdahu la, la sharīka lah. وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله لا banyak orang di zaman sekarang merasa khawatir akan rezekinya, padahal Nabi saw pernah bersabda lau anna la khimasan wa wataruhu bitanan Nabi saw pernah bersabda yang artinya, apabila kalian bertawakal kepada Allah, benar-benar bertawakal, maka Allah akan memberikan kalian rezeki, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, yang mana burung tersebut meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore-hari dalam keadaan kenyang Ikhwati jami'an Hadis singkat ini mengajarkan kita tentang apa itu rezeki ketika kita bertawakal kepada Allah benar-benar bertawakal insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita sebagaimana burung tersebut Allah berikan rezekinya karena ia bertawakal kepada Allah ingat yang namanya tawakal itu bukan berarti kita pasrah akan keadaan. Diam tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Akan tetapi yang namanya tawakal adalah kita berusaha dengan segala daya dan upaya dan kita menyandarkan kepada Allah taala. Sebagaimana burung tersebut, ia juga melaksanakan usaha-usaha, ia juga melakukan usaha yaitu ia pergi dari sarangnya mencari rezeki. Dan Alhamdulillah Allah memberikannya rezeki. Ia pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Di dalam Al-Quran, Allah juga telah menegaskan. وَمَنْ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. wa dan Allah memberikan rezeki dari ayah yang tidak kita sangka-sangka. Dari arah yang tidak kita duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ingat, bertawakal kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Sungguh, Allah akan melaksanakan segala urusannya. Qadarullah likulli syai'in qadra. Dan Allah telah menetapkan kadar bagi segala sesuatu. Ikhwati fillah, azanillahu hayakum jami'an. Dan di antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah taala adalah bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, "La in la aziidannakum." wala in kafartum in azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur la insyakartum la azidannakum maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian Walau in dan ingat apabila kalian kufur nikmat inna azabi lasyadid sungguhnya azabku amat pedih sungguhnya azabku itu amat sangat pedih naudzubillah min zalik semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur Orang-orang yang selalu bisa mensyukuri atas apapun keadaannya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.